Hai guys selamat pagi kali ini aku mau kayak sharing sama kalian cerita aja ya jadi aku tuh kayak Beberapa kali coba kayak DM-DM artis kan dari yang kayak Terlihat baik soleha gitu kan kayak gua sempet kayak DM Sya si, uh, Sungkar karena gue kayak bilang sama dia e, Kak ada nggak pekerjaan untuk aku kayak gitu kan kayak sebenarnya sih gua kayak DM-DM artis tuh kayak pengen Apa Pengen cari pekerjaan gitu, karena memang yang gue lihat saat ini tuh, kalau usaha kayaknya kayak kan banyak usaha tutup kan, kayak perusahaan-perusahaan tutup-tutup. Jadi kita tuh kayak gak bisa masukin CV apa gitu kan. Jadi gue sempet kayak ngajakin apa, kayak DM Siren Sungkar dari yang istilahnya terlihat baik-baik, artis terlihat baik-baik yang misalnya mereka tuh mungkin juga kayak kasihan sama kita gitu kan. Kayak ya udah, yuk join gitu, gue sih gak, gak mau ngemis ya. Sampai gue DM kayak Nikita Mirjani yang terlihatnya kayaknya arogan Kayak sombong atau apa gitu kan Itu pun juga kayak gak direspon respon gitu e, Sebenarnya sih gue kayak Maksudnya kayak ngajakin apa kayak DM-DM artis tuh bukan untuk Apa ya gitu e, Sampai gue akhirnya bikin konten ini ya gue kayak Sedikit kecewa aja gitu loh gak ada satupun yang respon gitu kan gue bukan mau ngemis, bukan mau minta-minta, bukan mau kayak minta kasihani bukan, tapi gue kayak pengen kerja aja gitu kan, mereka kan punya punya istilahnya kayak punya youtube channel yang mungkin mereka bisa kayak ngajakin gue untuk berbagi cerita, yuk uh, kamu sama aku gitu kan, misalnya kayak mereka undang gue untuk sekedar berbagi cerita hidup gue gitu, kali ini gue kayak uh, di video kali ini gue cuman mau bilang uh, siapapun artis yang apa istilahnya gue sih berharap banget ada yang kayak ngajakin gue bikin konten atau apa kayak Kamelani Ricardo atau kayak Om Deddy Cobusher Om Deddy Cobusher tuh dulu kalau nggak salah aku pernah ketemu dia waktu di beberapa tahun yang lalu waktu aku masih tinggal di panti asuhan gitu kan kayak uh, gue pernah ketemu dia dan gue tuh kayak, kayak seneng banget sama Om Deddy Cobusher gue berharap banget dia bisa kayak respon video gue ini gitu terus kayak Kamelani Ricardo yang selalu kayak Kayak seperti orang yang istilahnya Memiliki hati yang besar gitu gue pengen banget dia kayak Ya udah yuk kamu Ikut-ikut uh, saya bikin konten gitu-gitu gue pengen banget gitu gue pengen banget uh, Dari kecil sih gue punya cita-cita pengen banget jadi artis ya kan guys cuman kayak Enggak hmm, pernah punya kesempatan gitu nah sekarang ada kayak sosmed gini gue pengen banget Eh uh, Sekalipun gue gak jadi artis, paling tidak gue tuh kayak dikenal orang gitu. Gue dari dulu tuh seneng kayak, kayak apa, diperhatiin orang. Gue seneng kayak, apa, kayak gue tuh seneng gitu loh, kayak dikenal orang itu gue suka gitu. Gue berharap banget, uh, apa, ada artis yang mau melibatkan gue gitu. Terus gue kayak, Berharap juga kayak sekarang kan Ata dan Aurel kan udah nikah gitu kan siapa tahu dia perlu pembantu di rumahnya atau apa gitu Kadang-kadang gue suka bingung liat artis yang kayak bikin-bikin konten mereka bilang bantu orang-orang miskin gitu Kadang-kadang kayak bantu pengemis, bantu pemulung. E, gue sih tahu banget ya gitu bahwa kadang-kadang orang tuh dia ngemis tapi ternyata dia tuh di rumah punya rumah yang bagus di kampung gitu atau dia kayak mulung gitu Ternyata dia tuh punya Punya motor, punya mobil gitu Nah kalau gua kali ini gua akan kasih tahu ke kalian bahwa ya memang keadaan gua tuh Aku tuh menderita sekarang I'm suffer gitu loh Kayak gua pengen kalian tuh juga bantu support aku gitu kayak Gue sih gak mau, gak pernah mau ngemis ya gitu Gue punya, istilahnya gue punya badan yang bagus yang Mungkin juga gue bisa bisa improve sama kalian gitu Atau Kak Sandy Aulia Perlu pekerjaan Aku juga uh, pernah ketemu sama Kak Sandy Aulia Waktu aku masih tinggal di Asuhan di Jakarta Gitu Kadang-kadang orang eh, Tadinya gue pikir Lagipun Apa namanya corona ini memang bikin semuanya tuh kayak Berantakan gitu Gue sebenarnya kalau bukan gara-gara corona ini Gue gak mungkin Kayak ikut-ikutan bikin video Gue gak mungkin kayak Uh, apa namanya Ganggu-ganggu orang lain gitu Dan memang gue gak, gak mau ganggu orang gitu Gue pengen punya pekerjaan Ya mungkin saat ini kayak Gue kan lihat kayak peluangnya artis-artis yang bikin konten Bahkan sampai kayak Istilahnya menyenangkan gitu loh Konten mereka dari yang kayak uh, Konten yang gobloker blockers itu yang Bon-bon Santoso gitu-gitu kan atau kayak kak Next Carlos bikin makanan gitu Gue pengen banget kayak mereka gitu Uh, buat yang nonton video aku nih jangan lupa untuk kayak di like kalau kalian mau berkomentar juga berkomentar jangan lupa juga video aku tuh di-share ke sosial media supaya memang kayak apa namanya artis-artis juga bisa lihat uh, bahwa gue juga punya peluang kok di dunia showbiz gitu gue pengen juga jadi gue memang pengen banget jadi artis gitu kan dari dari dulu tuh gue pengen banget jadi artis tapi kayak nggak ada peluangnya gitu loh karena gue waktu itu kan tinggal di Bali kayak Entah, gue gak nggak ngerti caranya juga mungkin gitu kan Apalagi sekarang gue tinggal di kampung cari pekerjaan juga susah Nanti gue akan kasih lihat bahwa memang gue keadaan gue memang bener-bener -memang miskin Bener-bener memang gue tuh susah, memang bener-bener gue tuh perlu banget bantuan kalian Ini orang yang bener-bener perlu ya guys gitu Mungkin ada nanti yang akan komen Uh, miskin kok cantik gitu ya emang gua cantik gitu atau mungkin nanti ada yang komen uh, miskin kok seksi ini baju gue bikin sendiri guys jadi ini baju enggak enggak bagus kurang bagus modelnya ini harganya cuman Rp15.000 atau Rp20.000 kali gue beli terus gua kayak coba itu mungkin kayak igun juga uh, apa namanya bisa desain, desain bajukan uh, aku bisa kok aku bisa jahit aku bisa ini, ini, aku bikin sendiri guys. Hmm. Jadi gitu loh, aku tuh kayak pengen banget jadi artis. Nanti aku kasih lihat videonya ya guys. Ini sih, aku tuh punya body yang menarik sih. Mungkin kak Niki pengen bikin konten-konten yang seksi-seksi, aku mau kok ikut, hmm. ya kan? Nah, ini nanti aku mau kasih lihat sama kalian video uh, keadaan rumah aku ya guys. Hmm. Rumah aku tuh kayak gini. Tuh atapnya aja udah pada bolong tuh. suka diinjak sama ayam. Tapi aku kayak berusaha untuk bersihin, untuk rapiin gitu. Jadi aku kasih lihat juga keadaan rumah aku dari luar. Dari luarnya kayak gini guys. Hmm. Itu harus ditahan pakai apa? Pakai bambu ya ini. Itu Memang keadaannya susah Ya aku hmm, Kayak gini Ini bukan gak diharapin ya guys Tapi memang Ya ini memang keadaan rumahnya Tuh. Semoga kalian juga uh, Apa namanya maunya video aku Bisa di Iniin sama Youtube gitu kan gue kayak berani bikin-bikin konten youtube nih ya karena itu karena istrinya katanya di youtube bisa dapet duit gitu kan gue coba ini gue punya jepitan harganya cuma 2 setengah 2500 ada harganya jadi e, gue berharap banget kayak ada yang nonton video aku tuh ada yang suka ada yang istilahnya mau kayak Bantu Kasih pekerjaan Aku tuh cuma kayak pengen kerja aja sih guys Nggak, nggak kepengen Ngemis-ngemis sama orang tuh Aku udah dulu nggak pernah mau gitu kayak, Makanya aku kayak DM-DM artis gitu kan Bisa nggak kak aku ikut gitu Kayak diajak bikin video Atau diajak bikin konten Aku mau kok gitu Aku tuh punya pengalaman yang pahit guys Jadi istilahnya Dari kehidupan aku yang istilahnya dari kecil udah Taruh ke asuhan, Terus Bekerja Istilahnya tadi bantu orang tua Lalu orang tua Lebih pilih untuk Bantu adik-beradik yang lain Gitu Gua kayak yang eh, Istilahnya berjuang Untuk keluarga Tapi malah kayak Malah kayak Gini gitu loh Ini sekarang hidup gue Jadinya kayak Gue udah pokoknya Selama corona ini Gue tidak ada pekerjaan Gitu ya Tadinya gue ternak babi Terus Bangkrut ya udah, Makanya gue bikin-bikin Konten kayak gini Mungkin kayak Orang bilang kayak orang gila lu bikin-bikin konten gitu. Lu gak mak kayak. Ada yang bilang. Lu gak malu ditonton sama temen lu gitu. Lu kan dulu istilahnya hidupnya. Adalah gitu kok sekarang kayak gini. Ya memang dunia tuh berputar gitu loh. Kadang-kadang. Uh, hari ini lu pegang duit banyak. Mungkin besok. Uh, gak ada. Nol gitu kan. Atau hari ini mungkin lu. Gak pegang uang. Siapa tau. Kedepannya lu malah. Hidup enak gitu kan Makanya gue kayak Berusaha banget Gue pengen kembali ke hidup kayak dulu gitu loh Gue gak mau ganggu siapapun Yang penting gue punya pekerjaan Gue gak mau kayak Aldi Taher yang istilahnya Gak punya uang padahal dia artis Harusnya dia bisa bikin konten Yang istilahnya bisa ditonton orang Dia punya followers Dia punya istilahnya dikenal orang lah gitu loh kayak Dia malah ganggu-ganggu orang lain Kayak ganggu Denar Candy Ganggu Dediko Bursar Ganggu pokoknya terus kayak menggila sendiri gitu loh menurut gua kayak aneh gitu tapi itu malah bisa malah diundang di tv tv dikasih untuk klarifikasi sebenarnya just simple gitu loh kalau orang baik orang bener dia akan punya cara yang baik gitu nggak nggak ganggu orang lain gitu kalau gua sih memang gua memang bener bener sempet pernah gua dm Saskia Sungkar gua bilang Kak boleh nggak gitu untuk jadi pembantu pun gua juga nggak apa apa gitu kan terus suami juga grafik desain dia bisa bantu kakak bikin konten YouTube dia bisa bantu, dia bisa kerja gitu kan terus kayak gue juga coba apa nge DM kan kita Mirjani gue bilang kaniki boleh nggak apa aku ikut kerja sama kakak gitu gue cuma pengen kerja aja gue nggak pengen ngemis kayak ya gue ngeliat juga kayak Raffi Ahmad kan dia kayak uh, ngajakin kerja di mas Dimas yang pelayan supermarket atau apa gitu, atau apa gitu yang hanya gara-gara mirip sama dia, terus dia diajak kerja. kira sekarang bisa jauh lebih enak gitu. Gue juga pengen kayak gitu-gitu loh, gue juga pe pengen punya pekerjaan gitu. Gue gak akan neko-neko kok gitu kan, karena gue memang dari keluarga latar belakangnya memang gak punya, terus hmm, keluarga juga saya dari keluarga yang gak punya. Makanya gue akhirnya kayak, dari dulu gue kayak berusaha untuk berjuang untuk supaya keluarga, apa, cara hidup keluarga gue lebih baik, lebih bagus gitu kan ya guys. Makanya gue kayak, dari dulu kerja tuh kerja keras banget, tapi memang covid nih bikin semuanya tuh kayak berantakan gitu. Makanya guys, uh, apa namanya, bantulah gitu loh untuk kayak gitu, aku aku tuh kayak ngupload video udah banyak banget, tapi kayak... Yang nonton paling Paling banyak tuh 31 yang nonton Ya ampun Ternyata orang main di Youtube tuh Bukan kayak orang lamar kerja Lu ngelamar kerja diterima digaji Bekerja digaji gitu Ternyata Youtube tuh ya lu perlu waktu Perlu proses gue tahu sih Tapi untuk saat ini tuh kayak Gue gak akan pernah lelah Gak akan pernah berhenti untuk kayak bikin konten Bikin Youtube supaya juga Apa namanya memang bener-bener Gue cuman cari pekerjaan untuk makan, untuk saat ini gak nggak pernah terpikir di otak gue. Cari pekerjaan untuk kaya nggak, Gue menikmati kok kehidupan yang kayak gini. Gue menikmati keadaan yang sesulit ini. Gue menikmati. Tapi e, memang bener kayak orang bilang uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya itu pakai uang gitu. Mungkin sekian dulu ya guys video aku. Kalau kalian nonton silahkan untuk di like. Di share, di subscribe, karena subscribe itu katanya gratis, jadi di subscribe sebanyak-banyaknya gitu loh. Di share ke sosial media kalian buat kalian yang main sosmed, bahwa di sini di Kalimantan Barat ada cewek cantik yang juga bikin YouTube, tapi saya YouTube-nya nggak laku gitu kan. Uh, Dm-dm artis minta pekerjaan, cari-cari pekerjaan, cari-cari peluang bukan untuk ngemis, tapi malah kayak nggak. Kayak gak dapat respon gitu kan. Uh, sekian dulu videonya ya guys. Bye. Tapi sih. Sekalipun keadaan kita tuh gak, gak. Gak menyenangkan. Sekalipun keadaan kita tuh kayak. Sulit. Sekalipun keadaan kita memang gak memungkinkan. Sekalipun keadaan kita memang kayak. Kita pengen menyalahkan Tuhan. Tapi yang aku mau kasih tau ke kalian. Jangan pernah lupa untuk berbuat baik ya guys. Bye. God bless you. I love you guys.